mau ketemu Lilis pakai kerudung yang mana ya? Hmm, yang mana ya? Kayaknya belum ada yang cocok nih. Kayaknya ini cocok, coba dulu deh. Udah pakai apa ya? Belum ada yang cocok lagi nih. Balis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balis afwan ya, aku kayaknya telat nih datangnya. Oh, nggak apa-apa Fit. Lagi juga acaranya diundur. Oh, alhamdulillah acara diundur ya, Mbak ya? Iya, Fit. Oh, ya udah nanti berkabar lagi ya, Mbak ya. Iya, Fit. Ya, yeah. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah acaranya dari undur. Ada waktu nih aku buat nyari kerudung. Nih, cukup ya. nanti deket nih samperin ah biar sore ini pakai hijab dari Aisyah Astagfirullah tas ketinggalan Mau tanya alamatnya Aisela Hijab gimana ya Pak? Oh, tidak, di Dalam. Di apa namanya, uh -uh. posisinya di sebelah kiri. Sebelah kiri lurus saja ya Pak? Kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu benar ini mini studionya Aisela? Ya benar. silahkan masuk. Ya terima kasih. Ya. Bu tadi Fitri yang ada DM ya. di IG-nya Aisela. Ya. Boleh Fitri lihat niat hijabnya? Ya, ini silahkan silakan. Nah hmm. Fitri itu tertarik sama yang ini Mbak hijabnya warna oh, ini, terus itu. sama motifnya yang ini. Hmm, ada nggak ya, Mbak? Ada. Oh. Ini sepertinya ini deh Mbak. Coba deh. Ini ya, iya betul. Nah, ini. iya, ini Mbak, boleh Fitri coba nggak nih, Mbak? Boleh, boleh, bentar <laughs> ya. Nah, ini bagus, nih, mbak warnanya yeah. cocok sama baju saya. beranjas sambil berbagi Oh Aisela ini kerjasama dengan BWA ya mbak ya? Iya mbak oh, Masya Allah Kita ngembalasi oh, ya, mbak duduk ya boleh mbak Kalau boleh tau dok kenal BWA dari mana? Waktu itu ada Maaf? admin dari BWA yeah. yang menghubungi ke nomor kontak Aisela ID Oh gitu, gitu. Uh, bergabung sama BWA-nya mulai kapan mbak? Mulai 2019. Oh 2019 yeah. melalui program apa ya mbak ya? Program sedekah kemanusiaan oh, melalui se shopping charity. Oh melalui shopping charity. Mm -hmm. Jadi nanti huh? setiap hasil penjualan kita mm -hmm. akan disedekahkan ke badan wakaf. Oh. Artinya setiap customer yang beli otomatis dia juga ikut bersedekah. Masya Allah berarti ini mm -hmm. kalau fitur belanja hijab di Aisyah Hijab. Berarti Fitri sambil berbagi nih ya mbak ya di BWA? Yeah. Oh, Masya Allah Mbak Sella kebetulan ini Aisella berdiri dari kapan mbak? Dari tahun 2018 mbak, jadi kurang lebih dua tahun. Oh sekarang. 2018 yeah. sebenarnya. Awalnya sih hmm. karena memang 2018 itu aku pengen berbisnis, hmm. cuman aku pengen bisnis siang sekiranya produknya itu dekat dengan kegiatan sehari hari oh, lah, gitu. jadi hmm. aku pilih fashion, yaitu untuk wanita Muslimah hmm. aku pilih produknya kerudung, oh. gitu. Mbak hmm. nah, di Aisel ID produk yang bestseller tuh apa ya? Kebetulan yang ini. Oh yang ini? Iya. Oh yang ini best seller keunggulannya apa Mbak? Jadi mm -hmm. ini diciptakan mm -hmm. pada waktu kita pandemi kemarin. Oh udah pandemi kemarin. Oh, nah ini motifnya itu kan mm -hmm. motif kopi ya. Betul-betul. Oh, Dan betul. Nah, ini aku sebutnya kafe seri. seri. cafe itu dari mm -hmm. bahasa Turki artinya oh. kopi. Nah oh, kopi. kopi itu kan memberikan rasa tenang ya, mm -hmm. rasa nyaman pada uh, pemakainya gitu mm -hmm. kan. Aku berharap dengan adanya produk ini, teman-teman yang pakai kerudung Aisela di Kala Pandemi, jiwanya tetap tenang tetap dan tenang. bisa memberikan semangat buat Iyi, mereka Kena, tetap kena. Kena, keren banget ya Mbak ya Alhamdulillah tetap kena. Kena, tetap kena. Kena, tetap kena. Kena, tetap kena. Kena, tetap kena. Kena, tetap kena sediakan harga yang terjangkau mm -hmm. untuk uh, semuanya ya mm -hmm. jadi kita semua produk itu di bawah 200 oh di bawah 200.000 uh, ribu semua ya kita udah ya? bisa dapat kerudung ya, voal dengan foil. material ultra fine. Mm -hmm. ini udah masuk yang uh, kualitas premium ya iya betul kemudian dengan desain yang pastinya sangat menarik lah mm -hmm. buat dipakai gitu oh iya betul mm -hmm. Aisella ID ini kan kebetulan online ya mbak ya yeah. segmennya siapa aja ya, mbak ya Sebenarnya kalau mm -hmm. untuk segmen kita cukup luas ya mbak mm -hmm. ya, kalau untuk wanita muslimah sendiri kita bisa dari mahasiswa mm -hmm. sampai ke ibu-ibu yang udah bekerja, oh, ibu -ibu -ibu. yang di kantor yang otomatis mereka selalu pengen uh, tampil kuliah ataupun ya, bekerja betul. ataupun kegiatan lainnya mm -hmm. dengan uh, tetap modis berpenampilan uh, muslimah mm -hmm. sesuai syariat tapi juga tetap menarik seperti itu. di Aisela.id kan udah bekerja sama dengan bwa kurang lebih satu tahun ya. ada nggak sih manfaat yang mbak rasain? Alhamdulillah sih pastinya ada ya. Hmm. Yang pertama kita jadi lebih mudah nih hmm. kalau misalkan ingin menyalurkan sedekah dari penjualan kita, hmm. gitu kan. Selama ini kan memang prinsipnya ketika kita berusaha sebisa mungkin juga membawa keberkahan ya untuk sekitar. Nah. Alhamdulillah banget dengan adanya BWA kita dibantu untuk menyalurkan pendapatan kita untuk kegiatan kemanusiaan Seperti itu sih mbak Alhamdulillah Sebelumnya kenapa nih mbak tertarik sama BWA? Iya jadi kembali lagi memang kita pengen ketika berusaha hmm. tentunya kita bisa ada impact positif ya hmm, Buat betul. sekitar kita hmm. untuk kemanusiaan Kemudian kita juga pengen nih mengajak kepada customer kita hmm. jadi, Uh, untuk ketika mereka membeli ternyata uh, selain mereka bisa mengenakan produk kita hmm. juga mereka bisa juga bersedekah hmm. kayak gitu kan jadi secara otomatis ketika hmm. mereka membeli kita akan menyalurkan sedekahnya iya, betul. dan mereka tentunya sangat senang dengan hal itu juga ya karena ketika misalkan kita whatsapp mereka kita laporkan kalau kita ikut BWA hmm. kita sudah sumbangkan mereka juga menjawabnya dengan alhamdulillah semoga hmm, iya, berkah betul. dan tentunya itu bermanfaat buat mereka juga dan bermanfaat buat keberkahan bisnisnya Iceela iya, juga. Betul. alhamdulillah ya Mbak mm. ya. Basel harapan Basel untuk iceela.id kedepannya apa nih Mbak? harapannya sih mudah-mudahan hmm. bisnisnya bisa berkembang ya amin. kita bisa produksi lebih banyak ya, terus betul. customer kita juga semakin banyak hmm. dengan begitu kan nanti pendapatan bertambah kita bisa banyak lebih banyak Mersedekah. lagi nih bersedekah amin, ke BWA iya. kalau Fitri punya bisnis nih Mbak hmm. kecil-kecilan kalau mau join ke shopping charity caranya gimana ya Mbak? bisa banget nih Fitri mm -hmm. nanti Fitri tinggal lihat ke Instagramnya BWA oh, di Instagram situ nanti BWA. kamu bisa lihat caranya gabung ke Shopping Charity, Shopping Charity mm -hmm. ya. dan juga sebenarnya harapan saya sih semua UMKM bisa bergabung juga dengan BWA mm. pokoknya seberapa kecil usaha kita kita tetap harus bersedekah dan insya Allah kalau disalurkan law BWA itu bisa dibantu dengan mudah. Wah asik banget nih dari tadi ngobrol sama Mbak Sela. Hmm. Dari panjang ke lebar deh ya <laughs> Mbak ya. Nah ini Fitri mau pamit nih Mbak karena okay. ada janji kebetulan. Uh. Nah Fitri jadi ambil yang ini ya. Oke okay. mm. ya, aku siapin dulu ya Iya. Yeah. Jadi teman-teman semuanya yang mau hijab, yang modern, bagus, trendy itu bisa banget kepoin Instagramnya Aisela.id Mbak Sela makasih banyak ya atas iya, waktunya, sama -sama. Fitri pamit dulu ya mbak ya Assalamualaikum mbak Jangan lupa ya, belanja sambil berbagi, raih berkahnya